Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerbang menuju kepada keyakinan akan mimpi-mimpi Muhammad Qasim sebagai al-Mahdi adalah hadis sahih. Ya, hadis sahih mengenai mimpi bahwa di akhir zaman, kata Baginda Rasulullah SAW itu tidak ada lagi wahyu, tidak ada lagi nabi, namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pesan melalui mimpi-mimpi itu kabar gembiranya itu melalui mimpi-mimpi nah itu merupakan satu hadis yang menjadi gerbang pintu gerbangnya masuk ke ke uh, mimpi-mimpinya uh, Muhammad Qasim sebagai al-mahdi begitu, karena begini hadis itu kan sumbernya dari Rasulullah SAW hadis itu Al-Quran sebenarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah. Kalau mimpi-mimpi Muhammad Qasim ini. Memang benar. Berarti-artinya dia langsung mendapatkan informasi. Dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah subhanahu Berarti itu sangat sohi sekali. Sangat betul-betul kebenarannya terlihat. Begitu. Iya kan. Dan ternyata terbukti bahwa banyak mimpi-mimpinya yang sudah terjadi dan juga dia mimpi dari usia 5 tahun sampai sekarang ya tidak terjadi apa-apa apabila memang dia berbohong tentu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengajabnya begitu, itu udah keterangannya seperti itu dan yang terpenting juga yang patut disampaikan kepada yang bertanya adalah bahwa Islam itu sudah sempurna jadi Allah ta'ala telah menyempurnakan agama, yaitu Islam, yaitu di pada Rasul yang terakhir itu baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mimpi-mimpi yang uh, merupakan satu informasi atau satu kabar gembira dari Allah subhanahu ta'ala dan Rasulullah Wasallam pada Muhammad Rasulim itu tidak ada ajaran baru, tidak ada sesuatu yang baru, tetapi mengingatkan kita memotivasi kita bagaimana agar kita eh, eh, bersama-sama bersatu untuk membangun Islam sebagaimana Islam pada waktu 1400 tahun yang lalu yang dipimpin oleh Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.